Lagi sama gue di RCTV. Nah, sekarang gue mau ngeliput yang namanya jurinya TDC Lu mau tahu gak siapa dia? Sini, sini, sini. Dekat ke gue, lu lihat siapa ini? Kelihatan kan? Itu dia. Ini kita sekarang ada di workshopnya dia kita datengin sekarang juga. Yuk. Oi, gila. Paling ganteng loh. Paling ganteng loh gue. Dia lagi dia Nih, teman-teman. Ini adalah workshopnya Dio. Kita muter-muter dulu, kita lihat-lihat dulu. Ini koleksi-koleksi mobilnya dia. Jadi, kita enggak ngomongin RC dulu karena mobil benernya ada, Bro malu ya enggak <laughs> nih lo lihat sini datang welcome to my crib. <laughs> ini mobil apa nih kok? ini mobil Honda City gua buat rally oh. ini baru bikin mobil 2021 2021 nah, mobil tergolong mobil baru banget oke okay, dan lo buat rally jadi lo udah mengkianatin drifting nggak betul. tetap drift terus oh tetap drift tapi nah, kan ini kan, ya. kan set job gue oh ini yang jadi set job luar iya, biasa ya set jobnya beginian <laughs> nih gue mau melihat mobil-mobil driftnya dia nih <laughs> eh bentar pertanyaan gue ini ini ini uh, mobil apa nih <laughs> ini buat yang biasa kita main nah yeah. makanya ini pertanyaan gue ini body yokomo apa ini yokomo sama anjing bukan pandora ya bukan, ini, <laughs> ini yokomo nih berer berer berer body yokomo nah, semua yang ini. Deketan bro hmm. Gue hmm. ini mobil, mobil balak lu pakai ya? Ini mobil kemarin ya, okay. Ini sih, ini mobil okay, ini, apa? Ini, ini, apa ini? Ini, ini sama, seksi s dan ini 7 no uh, Pertanyaan gue cuma satu, ini balaknya SRC bukan? <tuk> pakai CRC, ini Yokomo, oh, biru, ini cap, yang atasnya silver biru, silver, cia, ini cap, tapi cap pake spigol <laughs> <laughs> <laughs> pake <cetami> ya, TS <laughs> <laughs> nah, ini velgnya, ini pakai Yokomo yang high traction <laughs> iya, pas banget lagi, ini <laughs> kayaknya MST ya. oh iya MST yang ini, oh iya kawan agak-agak peang <laughs> <laughs> <laughs> <Gap -naga. laughs> oke, kita ngobrol-ngobrol lagi di dalam <tuk> yuk, masuk, kita iya. lihat yang lebih bukti lagi ini tuh rumah-rumah beneran, rumah cowok, men Laki banget uo. Laki banget, ya, walaupun kadang-kadang dia melambai ada ya. tiala-tiala <laughs> gue Ini yang banyak malam. banget Ini dari, dari tahun berapa nih? Dari lima an ada di sini sampai terakhir, 2021 ya, kemarin Bentar, berarti lu udah tua banget ya? Tulu lah, lu udah Betul kayak Tua, banget. sih Lu belum ada, ini Oke, okay, kita ngobrol di mana nih? Nah, masuk ke kantor, <laughs> nah, masuk ke kantor oh, ya. Oh iya, mantan buat untuk Nih, kalau lu lihat nih ya. Piala-pialanya banyak dan ini bukan piala-piala uh, mobil satu banding satu. Ini piala RC drift ya, ya Salah satunya. Salah banyak ini, bukan salah satunya. Ah, emosi gua. Gua main RC drift enggak pernah menang soalnya. Dia banyak kan ya, satu banding satu yang menang, satu banding 10 juga menang. Jadi kalau ordernya paling banyak order apa dulu nih. Oh. <laughs> nah intinya adalah Doi bukan uh, pemain apa dri, driver apa yang sebutannya drifter ya. Iya. Bukan drifter satu banding satu aja, tapi dia main RC juga. Nah di sini udah masuk ruangan ini, gue lebih ngebahas masalah RC nya hmm. Nah kalau lihat nih mobil Doi ini, ini bodinya Pandora, ini beneran Pandora? Bukan ini, bukan ini, ap, ini apa, ya, apa ya, plastik? Eh bukan apa plastik. Uh, apa? Lupa gue apa sih? saking banyak bodi lupa deh killer, killer. killer bodi oh ini killer bodi killer ya kan? bodi tapi lu gak punya mobil satu banding satunya ini? gak ada, gue biasanya jarang punya mobil asli gue buat mobil drifting oh. pakai biarin temen-temen gue yang bikin buat mobil gue <laughs> salah satunya Jackie <laughs> <laughs> ya? <Yeah>. iya <laughs> Jackie itu kayak gitu <laughs> ini sama gendut juga punya nih oh ini kameramen kameramennya <laughs> juga punya <laughs> ini? ya iya, biar dia. orang lebih ngapreciate gue pakai mobil lain aja ya oh, oke okay, siap, <laughs> alasannya diterima nah Uh, gue lebih mau ngebahas masalah, lu tahu gak namanya event uh, TDC? tahulah lah, jelas lah gue tau Uish, sombong sekali dia, tahulah lah jelas lah <laughs> yeah, yeah. Emang kenapa? Boleh ceritain gak itu gimana? Kan gue sempet ngejuriin dulu TDC Oh lu ngejuriin juga? Iya, iya dong Oke okay. yeah. 2000 Dan... berapa gue ngejuriin? 2000 ini gue Ini piala juri gue nih, 2014 tuh gue dipanggil ke Thailand buat ngejuriin Sombong, juri dapat piala juga, dia doang Nah, makanya nih, that's why di TDC Indonesia, jurinya dia Nah, lu akan ketemu nih, yang ngeselin-ngeselin kayak gini Poin lu jelek dikit, beneran dijelekin sama dia Tapi kalau dia yang main, itu... Gimana caranya dia nyurangin tapi nggak ketahuan? Itu dia, <laughs> itu dia triknya. Karena kita juri juga gitu oh iya. <laughs> Nah, gue mau tahu dong, yuk hmm. uh, ceritain tentang TDC pas di saat lu main. Oke. Okay, jadi TDC itu tuh selalu tempat yang di mana seluruh dunia itu berkumpul. Dikumpulnya tuh di Thailand sebenarnya. Oh, Oke. Okay. Jadi Thailand uh, ini Thailand ya? Iya, Thailand Rift Championship. Hmm. Nah, gue tuh dulu udah pernah main 2012-2013, gue lupa. 2013 ya kayak pertama kali. 2014 gue jadi juri, mm habis -hmm. itu gue off nggak main 2018 terakhir 2019 tuh gue balik lagi ke situ. Jadi berarti uh, kita tahu di sini emang dari dulu itu uh, dia juga main RC drift ya? Iya, kita gue udah main dari tahun 2007. 2007 doi, zaman kitnya masih uh, apa ya sebutannya? Hpi Hpi E10, TT01, TT02, Kamia ya? Iya masih CS kan zaman dulu kan. <laughs> Yokomo <Gun> DIB-DRB itu baru-baru gitu loh Anjir itu udah lama banget coy Lama banget, jadi gak se-high tech sekarang, ya kan? Kalau sekarang kan beneran mobil uh, di ke RC ya? <Gun> iya, jadi kalau sekarang itu udah benar bener real wheel drive Full visualized seperti mobil beneran Oh iya gitu. Pertanyaan gue, lebih susah ngeting RC drift hmm? Apa mobil benerannya untuk drift? Kalau secara total, hands on, lebih susah mobil RC. Lebih susah mobil RC loh. Iya. Jadi bagi kalian yang bisa nyeting itu gift dari Tuhan yang dikasih ke lu <laughs> anjay. Nah, terus uh, nah kan kita rencananya emang uh, akan ada TDC uh, hmm, iya. Indonesia iya. di bulan depan di September iya. tanggal 17 sama 18. Iya. Nah, eh uh, Lu kiat-kiatnya apa nih untuk para peserta? Siapin mental lo itu paling penting itu. Itu gue yang ngomong ya. Tapi tetap itu juga dari juga gue. Bisa itu dari gue juga. <laughs> Karena juri-jurinya sekarang lebih lebih mantep lagi Karena juri-juri itu bukan cuman hmm. penggemar hobi doang Cuman dia adalah previous-previous champion yang pernah menang di beberapa event-event gede hmm. Sekarang dia kita-kita ini, juri-juri ini mengasihkan namanya regenerasi buat anak-anak baru Oh mantep, gitu. mantep banget Nah lu dulu di TDC juara berapa? buat <tuh> topnya tuh juara 6 Juara 6, iya. TDC? TDC Kok lu cemen sih? Ya, Gala aja sih sebenarnya. Oh <tuh> Saya. Ah. <laughs> Tapi waktu itu sebenarnya bukan kita bukan bawa personal, kita bawa negara ya Jadi yeah. diantara hampir uh, 8 atau 10 negara gitu yang dikumpulin Nah Indonesia itu masuk setidaknya dari 8 besar itu juara 2 masuk Habis okay. itu juara 5, 6 gua, 8 Michael, eh sorry 5 nya Michael, 6 gua, 8 opan Oh, jadi okay. 10 besar itu dominasi Indonesia Dominasi Indonesia, jadi men, cukup mengharumkan nama bangsa lah ya Iya, memang waktu itu kan kalau TDC itu udah bukan udah bukan lagi kita bawa nama tim masing-masing hmm. Kita berangkat itu udah sebagai Indonesia udah Oke, okay. nah, jadi itu. buat teman-teman yang di rumah yang belum tahu TDC Searching-searching deh, lu pada punya handphone kan <laughs> Kalau itu adalah event RC yang bener-bener se-Asia Tenggara ya, bisa nah, dibilang Atau dunia? Nah, Gua sih bisa bilang, bisa bilang dunia lah oh, Oke, okay. itu malah uh, dunia loh jadi akan ada di tanggal 17 sama 18 hmm. di Indonesia. Hmm. Itu round one nya Kalian bisa main di situ dan itu yang nanti yang akan menang grand prize-nya adalah berangkat ke Thailand untuk ketemu negara-negara lain ya. Benar, berangkatnya sama gua. Kan lu enggak diajak. Kan gua berangkat juga. Susah ya, susah. <laughs> Tetap pengen eksis <access>. emang susah. <laughs> nah, terus uh, Kiat-kiat lu buat si uh, peserta, peserta nanti itu hmm. apa aja? Kan pasti nggak hanya nyiapin kit iya, dong. Apa aja tuh? Jadi paling penting TDC itu kan karena kita juga Event event proper ya, jadi ya. juga mobil juga Harus disiapin kit yang bener Terus juga mobil kalau bisa looknya juga bener okay. Karena itu juga menjadi poin plus juga untuk kita bisa Ya poin plus untuk di track ya kan ya. Dan untuk apalagi peserta. itu ada body kontesnya juga nah, kan? Ada body juga okay. gitu jadi Emang disiapin mobil latihan sering setting mobil sebenernya karena pesaingannya jauh lebih ketat Nah dan asal lu tau juga nih uh, regulasi TDC uh, mungkin sedikit beda dengan event-event uh, di Indonesia hmm. Karena uh, sampai mobil aja ditimbang segala yes. macam dan nanti kita akan ngerilis untuk regulasi-regulasi uh, peserta Kalian harus neting se, uh, se proper-propernya -proper -proper ya. Proper-proper mungkin. Jadi emang setiap event-event besar ya kayak misalnya ya, Dan Indonesia udah mulai ngerapin ya kayak RDP, yeah. mm -hmm. JDC itu udah mulai nerapin standarnya dari IfMar itu udah disiapin untuk base regulasi mobil RC drifting. Yeah. Jadi begitu juga dengan TDC. Nah itu kita punya semua standar regulation ya. Oh. Gitu. Okay. Jadi mungkin wheelbarry ditentuin, wing juga nggak perlu kegedean, bobot uh, balance-nya juga harus. Qualify tinggi mobil juga penting ya kan yeah. Karena itu buat semua orang lebih fair mainnya hmm, gitu. jadi nggak ada curang-curang games Akal-akalan montir nggak ada gak di ada. situ. Gak dan ada. safety juga kan Yes mobil, Kayak contoh dulu kita baterai boleh di belakang Sekarang baterai gak boleh di belakang Iya yeah. Karena impact gitu Betul, kan. betul, betul <tuh> Terus uh, untuk mental sendiri gimana? Untuk mental sendiri, karena ini kan ya event besar ya Udah pasti lu harus siapin banget kesabaran untuk bermain RC drift ini karena kalau kita-kita digabah -kita dikit atau enggak udah enggak hatinya udah mulai. Biasa kan orang main geter tangan kayaknya kan. pasti geter tangan tuh terus udah mulai ngakal ngakal nyetirnya ini udah lu nggak bisa akal-akalan karena kita juri udah kita juga ngakal. Loh. Jadi kita tahu hmm. ya kan. Doi akal-akalan montir soalnya ya kan. Jadi dia tahu dan satu lagi bagi Lulu yang punya pacarnya ribet, segala macem, bikin galau kalau main di sana. Emangnya lu putusin dulu, tuh pacar-pacar lu, main dulu konsentrasinya di sini. Iya, karena ini emang, emang ini event besar yang harus uh, butuh konsentrasi lebih sih. Sesuai pengalaman. Nah, oke, okay. closing-nya nih buat lu. Eh, uh, lu dulu bisa dapetin piala gede ini. Hmm? Itu gimana ceritanya? Kita banyak doa, itu nomor satu. Jadi ternyata dia selain PKJ berdoa juga. <laughs> <laughs> <laughs> iya, jadi kalau kita namanya udah tanding di kelas, kelas ya, kelas-kelas dunia gitu ya, hmm. kita nomor satu itu kita lihat dulu konsep ideologi tracknya itu seperti apa. Ya oh kan? oke, okay. itu kiat-kiat iya. untuk membaca track ya. ya. Iya dong, dan kita lihat dulu sebelum itu kan pasti yang jago-jagonya ini udah main nih. Hmm. Ya, kita jangan kita mapping dulu nih. Oh, jago-jago ini kira-kira bermain seperti ini nih. Okay. Nah, kita coba untuk adapt, ngikutin ke level yang mereka juga. Jadi hmm. dari nyetir kita segini, yang lain dari segini kita ikut kita apa? Inggris dulu nih cara pace kita main nih. Oke. Okay. Nah, dari situlah kita udah mulai setting ESC, alignment, remote ya kan. Hmm. Dan pasti beda track, beda surface, beda settingan Uh gitu. Challenging banget Ini jadi. Ini challenging. Jadi yang biasa lo main misalnya main di blok M atau main di mana gitu hmm. kan, masuk ke nanti di udah beda lagi. Jangan harap sama udah pasti totally beda plus ban juga beda kan oh yoi iya, nah, oh ya oh, iya. ban ini juga kita custom ya mm -hmm. jadi ada nama Indonesianya di situ untuk mengharumkan nama bangsa di Thailand As mm -hmm. nah nah gue ada satu pertanyaan lagi sebenarnya mm -hmm. banyak sih pertanyaan gue ini ya. udah lama nggak main sini soalnya <laughs> berapa kali lu ikut event TDC sebagai peserta sebagai peserta gue tiga kali sebagai juri sekali oke okay, jadi yeah. Doi cukup berpengalaman di TDC jadi dia tahu banget regulasi regulasinya yeah. gengs nah Uh, harapan lu apa nih, yuk uh, Dengan adanya TDC, apa? leader to TDC Indonesia 2022 uh -huh. Setelah datang ke Indonesia Seperti apa dan komunitasnya uh, Untuk komunitas-komunitas RC Drift uh -huh. Menurut lu kedepannya bakal kayak gimana sih? Ya kalo gue liat kan Secara history ya uh -huh. Secara history tuh Indonesia selalu top di TDC Oh, selalu kan, top loh di TDC Selalu top, jaman Open bawa, terus jaman kita terakhir Open uh -huh. kan berapa kali final Okay. Uh, terus ya, ya selalu, selalu Indonesia itu selalu ada di setidaknya hampir rata-rata delapan -rata besar, Seti hmm. setidaknya ya. Tapi rekor terakhir kan final-final terus, ya kan yes. masukkan. Kalah cuma sama Jepang doang. Kalah sama Jepang. Iya, ya, no wonder sih karena Jepang kan ya <laughs> tempat lahirnya drifting asli ya, dan racing dulu ya Jepang tuh sama Malaysia berbawa kali gitu. Ya. Nah, berarti kan ini kan udah ngebuktiin sebenarnya secara secara secara histori udah ngebuktiin kalau. RC drift di Indonesia itu lumayan cukup kuat untuk di Asia Tenggara, ya kan? Yes. Plus, saat kemarin kita main di TDC terakhir, no dominasi. Hmm. Udah hampir empat driver kita dominasi di sepuluh besarnya. Berarti udah ngebuktiin lagi, kan? Hmm. Indonesia salah satu, apa namanya, negara terkuat dalam RC. Nah, dengan adanya TDC lagi masuk ke sini, berarti komunitasnya semakin kuat, hmm. semakin solid, ya kan? Gak ada lagi tuh drama-drama berantem sana-sini, sana-sini, okay. ya kan? Supaya, apa? Supaya, Komunitas ini makin besar, gitu. industri makin besar, ya kan. Ada ya, yang empat semakin banyak masuk, ya kan. Terus event-event besar dan event klubnya juga makin banyak. Akhirnya apa Pem pemainnya makin banyak lagi ngikut. Plus yang anak-anak muda itu akhirnya belajar lebih cepat. Ya. ya Harapan gue cuma satu, semua ke depan ini RC drift bakal jadi industri radio kontrol terbesar di Indonesia. Wih, gokil sih. Itu harapan yang gede dan harusnya itu possible untuk kita uh, bisa iya, lakukan ya kan. Possible banget. Dan kemarin juga namanya uh, juga ada satu orang yang namanya Om Ucup itu mm -hmm. juga, uh, iya. lu tahu kan iya. ceritanya. Dia bisa menang juara satu di, di, 1GP, di, di 1GP di Singapura kan. Uh, di Singapura iya. itu membuktikan lagi ya. Iya itu membuktikan bahwa orang yang benar-benar dari zero to hero ya kan. Ya, yeah. Malah enggak pernah keluar negeri lagi. Oh iya. <laughs> <ke> <laughs> ya kan dia keluar negeri pertama kali dia menang Ya kan? Itu kan apa? Karena kekuatan komunitas ke lagi. ya yeah. Dan skill juga. Dan nih. skill juga karena kita DM bareng ya yeah. kan, sharing settingan bareng. Otomatis orang saling saling ngulik dengan yeah. ada base platform. Nah, itu yang ngebedain kita sama negara-negara oh. lain. Mantap banget sih. Jadi emang uh, harus dianggap serius ya event ini. Yeah. Dan Oke, okay, uh, kayaknya cukup segitu, yuk. Thank you banget Siap. waktunya. Sama-sama, buat Sukses. kalian semuanya, uh, siapin kit lu sama mental lu untuk di TDC besok September. Itu dia, ciao.